Halo kawan, kembali lagi dengan saya Joko di channel Anak Kegisian Kalian bisa poin profil saya di Facebook atau Instagram Kali ini saya mau sharing tentang Bagaimana sih Corona ini menginfeksi infeksi manusia Dan bagaimana kegisiannya serta saya akan jelaskan gitu. Oke, namun sebelum lanjut Jangan lupa like dan subscribe channel Anak Kegisian ini Biar saya lebih semangat membuat konten seperti ini Silahkan berkomentar yang positif untuk membangun kalau sudah mari kita let's go nah yang pertama kita mau tahu dulu bagaimana sih kerja virus corona yang pertama adalah duplikasi atau penggandaan DNA corona ini mengalami penggandaan untuk memperbanyak diri sehingga dia bisa membelah diri DNA itu sangat penting sebagai materi genetik dimana terjadi pada virus corona juga dia akan berubah menjadi RNA dan juga protein DNA dalam bentuk RNA itu dalam proses transkripsi, sedangkan RNA dalam uh, membentuk struktur protein itu dalam proses translasi. Nah, terus corona ini menginfeksi manusia dengan cara seperti ini. Dia akan menempel pada permukaan membran membran sel manusia atau sel paru-paru, dan dia akan menyuntikkan inangnya ke dalam sel. Inang ini akan masuk ke dalam sel dan menempel pada Namanya retikulum endoplasma ribosom dan juga badan Golgi. Nah, media pertumbuhannya ini, ketiga membran ini, digunakan oleh si corona ini supaya dia bisa bertumbuh menjadi memperbanyakin inangnya. Inang itu adalah berisi DNA, DNA-dna pada virus corona. Inang ini sendiri nantinya akan membentuk uh, lebih banyak virus e, corona yang baru dalam hasil penggandaannya atau pembelahan diri sedangkan sel manusia yang ini dia akan mengalami kematian yang namanya kematian sel makanya sel e, pada manusia ini akan rusak dan tidak bisa digunakan lagi maka dari itu corona-corona yang tadi akan membentuk hal yang baru atau corona yang baru dengan memperbanyak diri virus corona akan banyak sedangkan ser manusia akan mati begitu nah tentunya yang kita tahu bahwa virus corona ini menyerang paru-paru ya kita lihat keparahannya untuk paru-paru sendiri di mana yang sehat itu adalah 0% corona artinya bebas corona yang ada juga terinfeksi tapi tidak parah gitu ya hanya 20% gitu infeksi ini koronanya sedikit, tapi dia masih juga infeksi. Infeksi ini karena sel-selnya udah mati dan si paru-paru ini akan mengeluarkan cairan atau sel darah putih untuk membunuh corona, berusaha membunuh corona. Maka dari itu, paru-paru ini akan penuh cairan, tapi tidak banyak. Ada juga tingkat kedua, ini 90% keparahan. Nah, dalam hal ini terasa sangat berat. Paru-paru sudah tidak bisa e, bertahan lagi. Biasanya, nah, untuk hal ini, yang terjadi di mana dalam sistem paru-paru itu memiliki yang namanya, nah, sekarang paru-paru ini yang memiliki yang namanya alvulus. Alvulus fungsinya itu untuk pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Tetapi, hal ini di sini dia penuh dengan cairan, jadi cairan sel darah putih. Nah, untuk tingkat infeksi kedua atau uh, sekitar 90 persen parah kerusakannya itu positif disertai gejala, ini yang sering terjadi ya, untuk corona sedangkan yang tingkat pertama biasanya itu positif tanpa gejala dalam hal ini sangat berbahaya karena dia akan menular ke orang-orang dan kita tidak tahu nantinya akan tertular karena dia akan uh, memproduksi corona terus begitu nah untuk kontak fisik dan corona, uh, itu melalui persin, batuk, gitu ya. Dan banyak hal kontak fisik, seperti ciuman juga bisa terjadi, sehingga orang-orang di sekitar kita itu bisa saja terkena, dan tidak hanya pada bagian muka saja. Virus corona bisa menempel di mana saja, di bagian tubuh kita, bagian baju, bagian celana, dan lain sebagainya, bahkan bagian rambut. Dalam hal ini, perlu untuk kita Segera untuk mencucikan tangan dan lain sebagainya, kalau bisa mandi, kalau setelah pergi ke pasar begitu. Lalu, bagaimana kegisiannya? Oke, okay. um, menurut uh, penelitian juga, dimana kegisian ini untuk corona sendiri, karena dia itu uh, memperbaiki peradangan dan uh, bentuk sel darah putih, ini adalah uh, zat gizi berbentuk zinc dan protein. Ini dianjurkan untuk Corona Sebaiknya di uh, dikasih lebih Untuk uh, pasien Corona begitu. Penelitian-penelitian lanjut Tentang Corona ini sendiri Bagusnya itu mengkonsumsi yang namanya Curcuminoid Curcuminoid, sayur-sayuran dan buah yang cukup Serta tidak merokok Dan jangan lupa untuk berdoa Untuk uh, kegisian molekulernya Dimana Corona Itu kan memiliki Yang namanya DNA, dalam pasang DNA itu sendiri bahasa nukleotida Misalkan A berpasangan dengan T C berpasangan dengan G gitu ya Dan seterusnya, ini adalah satu untai DNA pada corona misalkan Tapi hal ini bisa jadi sering ditemui yang namanya itu mutasi ya Jadi bentuk A yang ada di sini Dia akan berubah menjadi C Nah, ini namanya itu alel Nah kalau di sini berubah rubah maka dari itu namanya vaksin corona sampai sekarang ini susah sekali ditemukan karena bentuk dari hal ini dia berubah-ubah begitu. Nah, yang namanya itu sering bermutasi ya kita bilang mutasi corona. Gitu. Begitu dari saya, uh, sering-seringnya semoga bermanfaat. Salam dari anak kecil.